Halo guys, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Channel Creative Humanity akan selalu hadir berbagi pengetahuan, baik itu pengetahuan dasar perilaku kemanusiaan, pembelajaran, pengembangan diri sendiri. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komentar di kolom di bawah. Terima kasih. Oke, okay, kita lanjut ya. Hidup memerlukan pembelajaran, karena manusia adalah alat yang butuh petunjuk untuk menjalankan kehidupan. Pahami ini guys, bertambahnya umur, pertanda tantangan hidup semakin meningkat. Tidak pengetahuan minim tidak akan cukup mengisi keseimbangan hidup tersebut. Pengetahuan selalu dibutuhkan karena sebagai makanan dari otak manusia. Kenyangnya otak sama halnya dengan cukupnya pengetahuan. Petunjuk hidup manusia hanya bisa didapatkan dari pengetahuan berdasarkan pengalaman atau pembelajaran. Alam menjadikan semua yang dibutuhkan oleh manusia hanya saja manusia kurang memahami bahkan cenderung mengabaikannya. Hanya tahu dan mengerti tidaklah cukup tanpa parilaksana. Inilah yang disebut hukum keseimbangan. Keseimbangan alam sama halnya dengan keseimbangan manusia itu sendiri. Alam membutuhkan manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Maka alhasil segala rezeki isi alam semesta diberikan kepada manusia. Jika manusia menjaga keseimbangannya maka petunjuk hidup ada dalam dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, manusia yang tidak menjaga keseimbangan akan mencari petunjuk hidup dari luar tubuh Maka akan menghasilkan resiko bagi si pencari Malah menghasilkan risiko permasalahan, malah petaka bersifat ringan sampai fatal Manusia memiliki waktu 24 jam Namun hanya setengahnya terisi dengan mencari harta, benda, dan penghasilan Dibenarkan karena manusia hidup memiliki biaya dan operasional hidup namun, setengahnya lagi waktu terbuang. Alasannya letih, lelah dan butuh istirahat. Pola hidup seperti ini tidak menciptakan keseimbangan sehingga topping atau isian dari umur yang dijalankan berisi penuh dengan tantangan, resiko, permasalahan, penyakit, beban, stressing dan seterusnya dan seterusnya. Jika manusia kalah dalam pertengahan jalan, maka akan menimbulkan rasa sakit, kekecewaan, kesiasiaan, bahkan berujung matian. Ilmu alam tidak pernah mengajarkan tentang isian dari keinginan. namun apa yang layak diberikan kepada manusia yang biasa kita sebut anugerah. Merupakan pembelajaran tentang kehidupan yang proses pemikirannya dilakukan secara mendalam untuk mencari tahu sebab sedalam-dalamnya, sehingga membuat kesimpulan berdasarkan fakta keadaan. Berpikirlah secara cepat tanggap pada setiap keadaan, Merubah diri itu dengan kesadaran, bukan karena kepedulikan materi atau finansial. Itu namanya pamer atau sombong. Programmer adalah Anda. Ilmuannya juga adalah Anda. Jika rasa takut, khawatir, keraguan muncul dalam sebuah keadaan, itu terjadi karena seseorang mengalami gangguan atau kerusakan pada rancangan program kehidupannya. Itulah hipnosis jiwa manusiaan. Jadi, jangan sia-siakan hidup Anda, adakan program rancangan, karena Anda adalah seorang ilmuwan, ilmuwan berasal dari manusia yang memiliki kesadaran. Saya, Creative Humanity, terima kasih.